sebentar, buang lagi buang racun buang khawatir tarik nafas pelan-pelan kita sehat kita kuat, tubuh alkali lepaskan CO2 lepaskan khawatir percaya sembuh tarik nafas, pelan-pelan nafas kehidupan saturasi penuh tan sebentar, buang pelan-pelan buang cepat boleh hembuskan lewat mulut Tarik nafas, kuat-kuat, dada penuh, tabur penuh, tahan sebentar, buang lagi. Tarik nafas menyembuhkan tubuh alkali, darah lancar, hormon seimbang, tahan sebentar, buang pelan-pelan, buang cepat boleh, lewat mulut. Tariknya lewat hidung, tarik nafas, tahan oleh. Nikmati oksigen, buang lagi. Tarik nafas, tarik oksigen, nafas menyembuhkan. Tahan sebentar, buang lagi, Lima 15 kali, tarik nafas, menyembuhkan. Kita sehat, kita dipulihkan. Buang CO2, buang habis racun. Sekarang lebih cepat, tarik nafas. Lembuskan lagi, tarik nafas, buang lewat mulut, tarik lewat hidung, kuat, buang lewat mulut, nafas kehidupan, saya sehat, nafas kehidupan, saya kuat, nafas kehidupan, saya sehat, nafas kehidupan, saya tempuh, nafas kehidupan saya sehat, nafas kehidupan sirkulasi darah lancar, nafas kehidupan tubuh saya alkali, nafas kehidupan tubuh saya sehat, nafas kehidupan sirkulasi darah lancar, nafas kehidupan distribusi nutrisi sampai kesel. Nafas kehidupan, hormon-hormon seimbang. Nafas kehidupan, metabolisme tubuh menjadi baik. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Tarik apa? Buang CO2. Tarik lewat hidung, ambil oksigen. Buang CO2, buang racun. Tarik nafas. Ambil obat, buang racun, buang CO2. Tarik nafas, tarik pengharapan, buang kecewa, buang apatis. Tarik nafas, tarik pengharapan, buang racun, buang pesimis. Tarik nafas, tarik pengharapan, buang CO2, buang apatis. Tarik nafas, obat gratis, buang CO2, buang penyakit. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya sepungguh. Tarik nafas, 42 kali. Tarik nafas, saya dipulihkan. Tarik nafas. Bayar deh, Tahap Yang terakhir, tarik nafas panjang panjang, tahan sebentar, lalu buang sampai habis. Buang, buang, buang, buang, buang, buang, tahan 50 detik. Tahan nafas 50 detik. Terima kasih, Tuhan. Kami belajar. Bernafas, mengambil nafas dari Tuhan yang membuat kami sehat, tubuh alkali, denyut jantung normal, metabolisme tubuh disembuhkan, hormon-hormon seimbang, kelenjar-kelenjar endokrin normal, sakit penyakit hilang, diabetes, sembuh, kanser, sembuh, autoimun, sembuh. Tiga detik lagi, setelah detik lagi, ya. Tarik nafas, tahan lima belas detik. Saat tahan nafas, beberapa orang, fly, liam, itu biasa. Tahan aja sebentar lepaskan. Sekarang kita masuk relaksasi. Selesai. Rit yang kedua. Tarik nafas. Boleh angkat tangan. Tangan bisa direntangkan. Penuh. Lepaskan. Pelan pelan lagi. Tarik nafas. Tangan diangkat. Rentangkan ke samping. Dada terbuka. Buang nafas. Pelan-pelan, boleh tangan diturunkan, sambil buang nafas, waktu relaksasi, pelan-pelan. Tarik pelan-pelan, tangan diangkat, dada dibuka, tangan ke samping, tangan, lebih ada tepuk lagi, tahan sebentar, boleh, lepaskan, sambil tangan diturunkan pelan-pelan. Tangan menurunannya pelan-pelan, otomatis lepas nafas juga pelan-pelan. Tarik nafas, tangan diangkat pelan-pelan, otomatis nafas juga akan menariknya pelan-pelan, sesuai iring dengan gerakan tangan. Lepaskan lagi pelan-pelan, nafas relaksasi. Ya, kita lanjutkan nafas relasinya, tapi kita akan mulai menghitung 15 kali. Tarik nafas, kita tehat. Kita kuat, tangan terlentang, lepaskan lagi, kita buang racun, kita buang CO2, kita buang putus asa. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, kita angkat tangan, kita angkat pengharapan, kita angkat doa kita. Buang lagi, pelan-pelan, buang khawatir, percaya sembuh, tubuh kita sehat kembali. Tarik nafas, angkat tangan, angkat iman kepada Tuhan, tahan sebentar, kita buang CO2, buang penyakit buang racun, buang khawatir, buang gelisah. Tarik nafas, angkat tangan, angkat iman kepada Tuhan, percaya sembuh, tahan sebentar, buang lagi, buang CO2, buang racun, buang khawatir, buang ketakutan. Tarik nafas, angkat tangan, dada terbuka, udara masuk, tubuh kita sehat. Buang pelan-pelan, tangan diturunkan, pelan-pelan, Lanjutkan lagi, tarik nafas, tubuh alkali, staturasi penuh, badan sehat. Buang racun, buang CO2, buang khawatir, buang ketakutan, tarik nafas, napas dari Tuhan, kita sehat, kita kuat, tubuh alkali. Buang CO2, buang khawatir, buang gelisah, buang racun tarik nafas kita sehat kita kuat tubuh alkali, buang CO2, buang lewat mulut pelan pelan, hembuskan, tarik kuat kuat, tangan boleh diangkat, tarik ke atas, tarik ke samping dada terbuka, buang lagi, nafas dilaksanakan, tarik nafas Lewat hidung, nanti buangnya boleh hidung-boleh mulut saat relaksasi. Buang lagi, pelan-pelan. Embuskan. Tarik nafas, kehidupan, kita sehat, kita kuat, saturasi penuh. Buang nafas, tangan turunkan, sampai habis. Tarik nafas, kita sehat, kita kuat. Tubuh alkali, buang nafas, lepaskan, boleh hidung, boleh mulut. tarik arus lewat hidung, pelan pelan, sampai kadar penuh. Tangan boleh sambil diangkat, buang lagi, pelan pelan. tarik nafas, tubuh alkali, saturasi penuh, darah mengalir lancar, pembuluh-pembuluh sehat. Buang lagi, buang CO2. Buang racun. Tarik nafas. Sampai 15. Tarik kuat. Tahan sebentar. Sekarang boleh buang dengan cepat. Kita kembali. Ke ritme cepat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Buang dengan kuat. Tarik nafas. hembuskan lewat mulut.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 Tubuh saya alkali nafas dari Tuhan. Kata saya penuh: nafas dari Tuhan, tubuh saya alkali nafas dari Tuhan. Peredaran darah lancar, nafas dari Tuhan. Bulur pembuluh darah melebar, nafas dari Tuhan. Sel-sel mendapat makanan, nafas dari Tuhan, tubuh saya nafas dari Tuhan regenerasi sel terjadi nafas dari Tuhan saya alkali nafas dari Tuhan saya pasti sembuh nafas dari Tuhan saya pasti sehat nafas dari Tuhan kesembuhan terus terjadi nafas dari Tuhan pemulihan dipercepat nafas dari Tuhan Regenerasi sel maksimal. Nafas dari Tuhan, hmm. saya punya pengharapan. Nafas dari Tuhan, harapan untuk sehat. Nafas dari Tuhan, sembuhkan tubuh saya. Nafas dari Tuhan, sembuhkan hati saya. Nafas dari Tuhan, sembuhkan, hmm. saya. Dari Tuhan, sembuhkan hmm. pikiran saya. Nafas dari Tuhan, saya sehat kembali Yang terakhir, tarik nafas, kuat-kuat, sampai penuh, darah dikembangkan, tahan sebentar, buang sampai habis, buang sampai habis, buang sampai habis, tahan 60 detik. Terima kasih, Tuh. cara yang ajaib dalam metabolisme tubuh saat tubuh kami dipenuhi dengan oksigen. Terima kasih melalui olah nafas ya Tuhan. Saturasi kami bisa pentok 99 untuk yang 2 digit dan 100% untuk oximeter yang 3 digit. Persiapan, tarik nafas, tahan 15 detik. Kalau Anda turun, <tuh> itu biasa, tahan saja, karena kita sudah menarik nafas. Letakkan, lalu kembali ke nafas relaksasi. Boleh sambil tangan diangkat, tarik nafas, tangan diangkat, tangan direntangkan ke samping, dada terbuka, tahan sebentar, buang pelan-pelan. Waktu relaksasi, buangnya boleh lewat hidung, seperti waktu olah nafas, relaksasi. Tarik nafas, saya malah hitung, pelan-pelan, tangan diangkat, tarik ke samping, dada terbuka, tahan sebentar, Uang nafas, boleh lewat hidung, pelan-pelan kita mengambil nafas relaksasi. Tarik nafas, taat nafas relaksasi, kalau mau lidah tekan ke langit-langit, mulut juga boleh. Tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan lewat hidung, mulut tersenyum. Lidah mau nekang ke atas, silahkan ditekuk lidahnya dan ujungnya mentok langit-langit. Tarik nafas, pelan-pelan, lewat hidung, nikmati oksigen, mengalir, tahan sebentar, paru-paru ngambil oksigen, buang pelan-pelan, lewat hidung boleh, mulut tersenyum selama nafas relaksasi, membuat lebih nyaman, saturasi kembali ke 100. Tarik nafas, tangan diangkat. Tarik ke samping, dada penuh, saturasi penuh, tahan sebentar. Buang pelan-pelan lewat hidung juga bagus, mulut tersenyum ditutup, lidah pentok langit-langit. Enzim mengalir dengan lancar. Tarik nafas, tangan diangkat, tarik ke samping, dada dikembangkan, tahan sebentar. Buang pelan-pelan. Seperti berdesis lewat hidung bagus untuk nafas relaksasi. Tarik nafas lagi, terus pelan-pelan, sampai penuh. Tahan sebentar, embuskan pelan-pelan, mulut tersenyum. Buang lewat hidung bagus selama relaksasi. Tarik nafas nafas kehidupan, tubuh kita alkali, darah lancar, hormon seimbang. Buang nafas, buang racun, buang CO2, tubuh kita jadi sehat. Tarik nafas, dari Tuhan, kita sehat, kita sembuh, tubuh alkali, darah lancar. Buang CO2, buang racun, buang khawatir, Buang penyakit, tarik nafas, tangan diangkat, dada berkembang, tubuh alkari, kita sehat. Buang CO2, buang udara, buang khawatir, buang pelisah, kita sehat. Tarik nafas, pelan-pelan, nikmati oksigen dari Tuhan, obat gratis. Buang pelan-pelan, kita relax. Hormon seimbang, nafas seimbang, denyut jantung seimbang, saturasi naik. Tarik nafas, nikmati oksigen mengalir, darah lancar, saturasi penuh, tubuh alkali, kita sehat. Buang nafas, percaya yang kita lakukan, membawa kesembuhan, membawa kesehatan. Tarik nafas, pangan diangkat, percaya kesembuhan, Tuhan berikan lewat latihan ini. Buang nafas, kita percaya ada perbaikan dalam organ-organ tubuh kita. Tarik nafas, berharap sama sang pemberi nafas, Tuhan sembuhkan tubuh kita. Buang nafas, dengan keyakinan metabolisme kita baik, kira, -kira terjadi, tubuh kita sehat. Tarik nafas, Angkat iman kepada Tuhan. Sang pemberi nafas. Nafasnya penuhi kita. Buang nafas. Kita sehat. Kita pulih. Kita sembuh. Tarik nafas. Yang ke-15. Pelan-pelan sebelum kita berganti. Ritme lebih cepat. Oleh buang hmm. dengan mulut. Dengan cepat. Dan kita akan melakukan nafas cepat. Tarik nafas. Buang lagi. Tarik nafas. Kita sehat. Buang lewat mulut. Tarik lewat hidung. Kuat-kuat. Hembuskan -kuat. lewat mulut. Tarik nafas. Kita sehat. Tarik nafas. Buang oh. lagi. Tarik kuat-kuat. Semangat. -kuat, oh. Tarik nafas. Kita sehat. Tarik dengan kuat, kita sembuh. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, tubuh alkali. Tarik nafas, saturasi seratus. Tarik nafas, saturasi sentok. Tarik nafas, tubuh kita diperbaiki. Tarik nafas. Keajaiban terjadi, tarik nafas, mucijat lewat nafas, tarik nafas, tubuh kita sehat, tarik nafas, luar biasa, tarik nafas, kita menjadi sehat, tarik nafas, kita menjadi kuat, tarik nafas, regenerasi sel terjadi, tarik nafas, Sirkulasi darah menjadi lancar. Tarik nafas. Denyut jantung menjadi normal. Tarik nafas. Dan hormonal terjadi. Tarik nafas. kanker pun masih semuanya. Tarik nafas. Reas-reas tubuh, Tarik nafas. Kolesterol normal. Tarik nafas. Diabar. Tarik nafas. Tubuh kita sehat. Tarik nafas, hitam menjadi sehat. Satu kali lagi, terakhir, tarik nafas terlentang dalam terus terus terus sekuat mungkin, tahan sebentar, lalu hembuskan sampai habis, buang buang buang buang buang buang, tahan tujuh puluh detik. Terima kasih Tuhan, kami berlatih dan paru-paru kami menjadi lebih kuat. Kami mampu tahan nafas mulai dari 30 detik, 40, naik 50, naik 60. Sekarang kami coba untuk 70 detik dan kami percaya hari demi hari paru-paru kami, pabrik oksigen kami semakin besar kapasitas paru-paru diperkuat, kemampuan jantung memompa darah bersama oksigen dan nutrisi semakin hebat. Pembuluh-pembuluh darah sebagai jalur distribusi oksigen dan darah diperlebar, hemoglobin pengangkut darah pun diperbanyak dan kami menjadi sehat. Terima kasih Tuhan untuk mekanisme ini. Siap-siap. Tarik nafas, tahan 15 detik. Kalau Anda pusing atau fly, boleh langsung ke nafas relaksasi. Tapi fly dan pusing itu biasa. Siap-siap lepaskan dan masuk kan nafas relaksasi Tarik nafas tangan diangkat dada dikembangkan tahan sebentar boleh buang lewat mulut boleh buang lewat hidung sambil tangan diturunkan. tarik nafas pelan-pelan dada penuh tahan sebentar Tembuskan hmm. lagi seperti orang yang terpengah-pengah, lalu beristirahat. Tarik nafas, kita tarik nafas kuat-kuat, hirup baik-baik, tahan sebentar, kita lepaskan racun lewat hidung, lewat mulut, hmm. boleh saja. Tarik nafas, kalau mencoba metode lidah, tekan ke atas, tekuk dan tekan ke atas. Tahan sebentar, lalu hembuskan lagi pelan-pelan. Kalau lidah mau ditentok ke atas, maka tarik lewat hidung, pelan-pelan, tarik penuh, tahan sebentar, maka buangnya pun lewat hidung. Bagi yang mencoba teknik lidah ditekuk ke atas. Tarik nafas, pelan-pelan, tangan diangkat, Rentangkan ke samping, dada mengembang. Tahan sebentar, buang pelan-pelan, buang racun, tubuh sehat, tubuh kuat. Tarik nafas dari Tuhan, sehat, tubuh alkali, darah lancar. Tahan sebentar, buang lagi pelan-pelan, dalam nafas relaksasi. Saturasi kembali ke 100. Tarik nafas, pelan-pelan, mati oksigen dari Tuhan. Tahan sebentar, lepaskan lagi pelan-pelan. Terima kasih untuk nafas keluar luar biasa. Tadi saturasi saya turun sampai 37 yang oximeter warna hitam. ya, Sebelahnya tadi saya nggak perhatikan. Kalau pas nafas relaksasi, kalau saya buangnya lewat hidung pelan-pelan berdesis, maka kalau teman nanti lihat rekamannya denyut jantung saya turun sampai sekitar 70. puluh. Kalau buangnya dibuang pelan-pelan, ya kayak tenang nanti denyut jantungnya bisa turun sekitar tujuh puluh Ya, pas tahan nafas kadang dia naik. Jadi kalau kita uh, buangnya pelan-pelan. Ya, jangan takut karena saturasi turun. Ya, buang pelan berdesis, Nanti bisa lihat denyut jantungnya turun. Kalau bicara kan ini naik ya 87, yang satunya 89, saturasi yang satu 100, satu Ini menunjukkan bahwa memang oximeter itu kepekaannya beda-beda. Ya, kita lanjutkan lagi uh, dua hari terakhir. Tarik nafas, ambil oksigen. Dengan cepat tubuh kembali alkali, tahan sebentar, lepaskan, pelan-pelan. Lepas Tarik nafas. Pelan-pelan, tahan sebentar, buang lagi. Dalam nafas relaksasi, mau tutup mata boleh, buka mata boleh. Tarik nafas, mau tangan diangkat atau tangan terbuka di atas paha mana yang nyaman lepaskan lagi hembuskan nafas yang ke-11 tarik nafas pelan-pelan nikmati oksigen dan sebentar lepaskan lagi pelan-pelan kalau mau tahan lebih lama juga nggak apa-apa tarik nafas sekuatnya kalau nafas nariknya pentok, boleh pakai ditahan sebentar. Lepaskan kembali. Kalau buangnya pelan-pelan, mungkin hanya sebentar. Tarik nafas. Kalau mau nahannya lebih lama, buangnya bisa lebih cepat. Lepaskan, tarik nafas. Yang penting saat ini saturasi sudah 100 atau 119. Tahan sebentar, lepaskan. Bus buang CO2.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 Tarik lewat hidung, Buang oh. lewat mulut. Cari oksigen, Buang racun. Nafas kehidupan, Saya sehat. Nafas dari Tuhan, Saya tubuh. Nafas dari Tuhan, tubuh Saya alkali. Nafas dari Tuhan, Regentrasi sel terjadi. Nafas dari Tuhan, Metabolisme tubuh. Baik. Nafas dari Tuhan, hormat mm. format seimbang. Nafas dari Tuhan, tubuh saya sehat. Nafas dari Tuhan, tubuh saya kuat. Nafas dari Tuhan, saya dipulihkan. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, kelenjar tubuh normal. Nafas dari Tuhan, semua penyakit hilang. Nafas dari Tuhan ada pengharapan. Nafas dari Tuhan saya yakin sembuh. Nafas dari Tuhan saya percaya Nafas dari Tuhan itu sembuhkanku. Nafas dari Tuhan kekuatanku. Nafas dari Tuhan saya dipulihkan. Nafas Tuhan itu luar biasa. Nafas dari Tuhan. Menyehatkan saya nafas dari Tuhan, saya sembuh. Yang terakhir, tarik nafas dalam-dalam, sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin. Tahan sebentar, buang sampai habis, buang habis, buang habis, buang habis. Tahan 80 detik. Yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Ya, yang jangan kita jangan dipaksakan, sekuatnya saja, lalu segera tarik nafas, tahan 15 detik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah metabolisme, mekanisme tubuh yang Tuhan ciptakan. Dan melalui ini, kalau kami tumbuh,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 Kalau kuat tahan saja, sampai 15 detik sebelum masuk relaksasi. Lepaskan wow. ya, kita masuk relaksasi sebelum kita masuk ke olah nafas wow. eh, berikutnya. Kita wow. akan masuk rate yang terakhir, yaitu mencoba tahan nafas 90 detik bagi yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Kita mulai dengan relaksasi kembali. Hanya saat relaksasi, kalau mau mencoba lidah ditekan ke atas, mulut tertutup, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Tapi saat 30 kali metode cepat, itu tarik hidung, buang lewat mulut, lidahnya normal saja, karena enggak, kita nggak bisa membuang dengan cepat. Ya. Sama lain dengan napas yang pelan-pelan, tarik napas, tangan diangkat, tarik ke samping, dada terbuka, lepaskan pelan-pelan, kita seperti orang yang relaks, menikmati oksigen? Tarik napas, saturasi penuh, tubuh alkali dengan cepat, tahan sebentar, bentar, lepaskan lagi, boleh dengan pelan-pelan lama seperti waktu menarik tarik nafas dari Tuhan kita sehat, kita sembuh kita kuat buang nafas buang racun, buang khawatir, buang kesedihan tarik nafas tarik kegembiraan, tarik pengharapan tarik iman kita sehatan, sebentar buang nafas, buang CO2 buang racun, buang khawatir, buang hal-hal negatif tarik nafas kita kuat, kita sehat, tubuh alkali. Tahan sebentar, buang lagi, pelan-pelan, nikmati, kita bernafas. Tarik nafas, terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat. Buang nafas, terima kasih mekanisme, buang racun dalam tubuh. Tarik nafas. Angkat tangan boleh, rentangkan dada penuh, buang kembali, buang racun, buang khawatir, buang kesedihan. Tarik nafas, tarik obat, berhatin. Dari Tuhan, kita sehat. Buang nafas, hembuskan penyakit, hembuskan kotoran. Tarik nafas, pelan-pelan, nikmati oksigen, saturasi di penuh. Tahan sebentar, Buang nafas, pelan-pelan jantung menjadi normal. Tarik nafas, dengan relaksasi seperti ini, menarik denyut jantung menjadi normal kembali. Lepaskan pelan-pelan, saturasi tetap pentok, tapi denyut jantung bagus. Tarik nafas, kuat-kuat, ingin penuh, saturasi 100%. Buang lagi, pelan-pelan menikmati nafas dari Tuhan. Tarik nafas kuat-kuat, saturasi -kuat, penuh, tubuh alkali. Buang lagi, hembuskan, buang racun. Tarik nafas pada penuh, tubuh kita alkali, saturasi penuh. Buang hmm. lagi. Nafas, tarik lagi, 14 kali, tahan sebentar, buang lagi, pelan-pelan, relax, badan tegak, tarik yang terakhir, untuk yang pelan, tahan sebentar, boleh mulai hembuskan dengan kecepatan kuat, lalu kita tarik nafas,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 Nafas dari Tuhan, bayar sehat. Nafas dari Tuhan, regenerasi sel maksimal. Nafas dari Tuhan, kekempuan terjadi. Nafas dari Tuhan, aliran darah lancar. Nafas dari Tuhan, seluruh tubuh baik. Nafas dari Tuhan, kelenjar kelenjar endokrin baik. Nafas dari Tuhan. Keseimbangan hormon terjadi. Nafas dari Tuhan, semua penyakit hilang. Nafas dari Tuhan, saya dipulihkan. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, semua penyakit hilang. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, saya kuat. Nafas dari Tuhan, saya sehat. Nafas dari Tuhan, pengharapanku kembali. Nafas dari Tuhan, imanku bangkit. Nafas dari Tuhan, saya percaya sehat. Nafas dari Tuhan, saya percaya dipulihkan. Nafas dari Tuhan, saya sembuh. Terakhir, tarik nafas. Kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, Lalu pakai tahan sebentar. Lalu, kuat, sampai habis. Buang, buang, buang sampai habis. Buang. tahan tahan detik dari sekarang Terima kasih Tuhan kami menahan nafas kami karena kami mencoba untuk terapi hipopsia secara sengaja dan secara sadar satu saturasi kami meluncur ke bawah. Tapi kami tidak takut karena kami tahu bahwa itu membuat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 Siap-siap tarik nafas, tarik-tarik-tarik tahan 15 detik. <tik> Siap-siap lepaskan ya kita selesai <tik> 6 rit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 supaya ada perasaan yang tenang dan tarik lepas lewat hidung dengan pelan-pelan, sama efektifnya dalam mengembalikan saturasi kembali ke 100 setelah tadi menahan cukup panjang latihan meriah yeah. selesai ya sekarang dua-duanya alatnya 100 ya satu udah balik 99 ya yang hitam ini kan jarang banget 100 tapi tadi setelah uh, selesai ya dia sempat uh, 100 Habis itu 99 yang satunya 100 tadi rate yang kelima dan enggak ke enam memang saya agak apa kayak bukan batuk ya kayak uh, tenggorokan nggak enak maka pas di akhir tahan nafas Kayak masih buang lagi, tetap tahan. Tapi seingat saya tadi saturasi terendahnya bukan rate yang ke 56 enam ya, malah yang ke kayaknya ke atau kelima ke, ke 5 yang 37. ya. Yang lainnya karena uh, saya sedikit uh, tersengal di ujung tahan nafas ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya pas lagi kayak batuk ya dipatukin aja. Kalau misalnya kayak gatel itu pas tahan nafas, jangan tarik tapi kayak terus tahan lagi. Jadi malah kayak ada masih ada sisa yang dibuang, maka saturasi akan turun. Tapi kalau misalnya gatal enggak enak ya udah, terus tarik terus tahan. Ya, tarik terus tahan supaya waktu habis narik itu kayak kesempatan paru-paru ngambil banyak-banyak ya. Dan jangan heran kalau pas tarik itu masih turun. Ingat dari waktu ditarik oksigen nggak langsung ke jari ya jadi ada jeda waktu kalau nariknya panjang nahannya panjang banget sering sering pas bahkan pas relaksasi itu dia masih turun nggak masalah ya tapi setelah itu dia naik kayak ini ya 100 dan kalau 6 rate begini 100 nya bisa lama banget yang alat uh, UL ini UL udah lama udah 7 tahun yang lalu ya yang satu lebih peka ke bawah. Kalau tadi dilihat yang satu misalnya udah sampai 37, yang satu sekitar 50-an ya, Jauh banget. Iya, Maksudnya, oximeter oksimeter itu dirancang untuk hanya kalau sekitar kalau diperhatikan sekitar 90 sampai 98 ini hampir sama. Jadi tingkat akurasinya. Karena memang oksimeter nggak di, dirancang untuk di bawah 80-70 ya. Maka kalau pakai dua tiga alat, saya udah coba itu begitu pas turun bisa beda-beda ya kalau saya sampai punya lima alat <laughs> saking penasarannya berbagai merek ya karena segi waktu kayaknya kita nggak sempet body stretching karena saya harus ke MNJ TV saya pakai buat jawab beberapa uh, pertanyaan ya hari ini saya ada uh, tapping seharian sampai sore ya Saya Wim Hof enggak bisa turun saturasi cuma 94. Tahan terus ya, enggak bisa sampai 60. Tahan sekuatnya. Kalau sudah berkali-kali ya, kalau masih awal ya jangan ya. Tahan sekuatnya atau buangnya kalau tadi lihat peragaan hari ini saya rekam untuk menunjukkan pakai dua alat uh, saturasi sekalian ya. Buangnya. Hmm. Coba buangnya lebih banyak lagi ya. Tiba-tiba asam lambung saat tadi sudah dijawab ya. Terus, pak denyut tad, den, tadi saya 109 denyut 60 enggak masalah ya kalau 109 tinggi denyut jantung di atas 60 oke okay. 60 sampai 100 oke okay, ya denyut jantung ringnya tinggi banget ya idealnya di 70-80 tapi kalau olah nafas sampai 110 pun enggak masalah 110 Anda berhenti langsung relaksasi ya di bawah 60 enggak masalah di bawah 60 masih ada ngantuk tapi kalau di bawah 60 maaf di atas 60 nggak masalah di bawah 60 Anda sering-sering uh, olah nafas coffee breathing dan sering-sering yang untuk modul yang denyut jantung olah nafas untuk uh, darah rendah ya Anda harus sering-sering olahraga kalau denyut jantung sering di bawah 60 banyak jalan kaki saat haus boleh minum boleh sebaiknya pas relaksasi yang 30 itu jangan terputus. Tarik, buang, tarik, buang. itu Yang 30 kali itu jangan di situ. ya Itu pas untuk persiapan tahan nafasnya. Karena bimbofnya itu ditarik, buang, tarik, buang, terus tahan. Relaksasi itu tambahan dari saya. Ada juga yang di 15 kalinya itu ada yang mengajarkan selingannya segitiga atau selingannya malah istirahat. Ke toilet dulu, minum, nafas biasa, sambung lagi. ya Antaritnya itu beda komunitas, beda instruktur, beda-beda. Saat itu mau minum boleh selama enggak puasa, ya. Kalau puasa ya jangan. Apakah bimbo 2 harus selalu 6 rit? Pemula mulai dengan 3 rit. Lalu 4, lalu 5. Tapi kalau 3 rit anak enggak ada masalah pusing, langsung lompat 6 bahkan 12 enggak masalah, ya. 6 rit ini masalah waktu aja. Jadi minimal 3 kalau mau terjampa, ya. 1 rit enggak ada gunanya. Ya kayak main-main aja gitu ya. Karena Hah, dengan tiga itu artinya makin rendah terapi hipoksianya sudah dapat ya. Kalau saya dulu sering 12 belas waktu mengejar gula dari 300-400 ke 150. lima puluh ya dua belas rit dua belas sehari tiga kali minimal dua kali. Kalau anda minum kisah kanker anda mau kejar tanpa kemoradiasi dua ya belas 12 dua 12 rit dua belas Jadi semuanya sesuai dengan kebutuhan ya tujuannya mau ngapain dan mau seberapa cepat anda sembuh. Tapi kalau Anda tiga kali, 12-12-12, Anda harus malamnya MBSR, MBCT. Anda harus meditasi. Olah nafas yang serial seperti meditasi. Terserah istilahnya, kalau bagi saya itu istilahnya water breathing. Untuk pemula, kalau tidak kuat tahan nafas, sekuatnya. ada yang cuma kuat 15 detik, Anda tahan nafas 15 detik. Kalau Anda paksakan, nanti Anda pingsan. Anda saturasi turun, ndak bisa naik, otak Anda rusak, Anda blank, hilang ingatan. Semua datanya blank. Jadi pola nafas Hof itu tahan nafasnya sekuatnya mulai dari awal. Hof 1 dulu, udah nggak pusing, masuk Hof 2. Berapa cepat dari Hof 1 ke BIMBOF 2? Bisa satu hari, bisa satu bulan. Tergantung kondisinya masing-masing. Tiap orang kan ginjalnya beda, paru-parunya beda. Tapi Anda simak di modul, Anda tahu kapan pindahnya indikator-indikator ya, untuk siap pindahnya. Ya, saya tahan nafas turun sampai 55 bagus. Itu namanya hipoksia. Ya, yang penting kalau turun bisa naik. Turun tidak bisa naik, otak Anda rusak. Maka simak modul rekaman Wim, -Wim Hof. Ya, kenapa bertahannya, kenapa bertahapnya, nggak bolehnya gimana? Ya, yang pasti tahan nafas itu kayak orang menyelam air bisa mati, bisa lah. Anda nyelam air nggak bisa naik kan mati. Jadi kalau Anda minggu 2 ini saturasi turun tidak bisa naik, nah Anda sakit hipoksia. Sakit hipoksia, minum kita kanker, kambuh muncul semuanya. Jadi tapi menyembuhkan hipoksia justru dengan terapi hipoksia. Jadi pola nafas minggu 2 ini sebenarnya agak sedikit ya, di petik, berbahaya. Tapi selama Anda ikutin modul 1, modul 2, ikuti 3 read, ikuti aba-aba, simak simak penjelasannya. Kalau terjadi apa-apa Anda tahu yang harus dilakukan ya pernah juga ada orang umur 80 lebih langsung mimpok dua akhirnya ke rumah sakit ya untung sebelum berang ketika kejadian telepon-telepon saya ya dibimbing sampai rumah sakit malah ketenya bilang ah nggak apa-apa pulang ya <laughs> panik aja saturasi gak naik-naik tapi kalau saturasi gak naik emang bahaya di bawah 92 itu kalau anda di anda sakit di rumah sakit ya itu kan ada monitornya saturasi 92 itu alatnya punya jadi susah datang Anda dikasang tabung oksigen di bawah 92 itu harus pasang tabung oksigen karena itu batas aman. Tapi sengaja turun ya. Kalau Anda bermenit-menit di bawah 92 Anda bahaya. Ya. Jadi 9 di bawah 95 udah orang disebut sakit hipoksia. Di bawah 92 itu abang batas aman itu 92. Maka begitu turun Anda segera tarik, tahan, buat tarik. Begitu melewati 92 aman ya itu sudah batas aman tapi kalau saya biasanya tunggu sampai 99, baru selesai ngomong lagi biasa ya, tarik tunggu sampai seratus ya. jadi pola nafas ini asik banget kalau yang suka tantangan nih asik banget kita bermain-main saturasi ya seperti orang diving asik banget kalau belum pernah diving ya takut tapi orang diving pun kan turun ke bawah ke bawah itu bertahap anak saya certified diver ya jadi dia sekarang ini besok ini lebaran dia diving ke komodo ya tiap bulan pasti tuh kalau nggak kerajaan empat komodo Gorontalo maka waktu latihan diving ya turunnya pelan-pelan hari ini 2 meter besok 3 meter gitu ya sampai bisa 50-60 meter sampai dapat sertifikat dan anak saya bilang teman-teman saya para diver nih kebanyakan juga olah nafasnya bimbo latihannya bimbo dua iya mereka latihan bimbo dua tahan nafasnya bisa panjang kita buang restahan gimana ada tarik terus tahan eh, bisa sepuluh lima menit loh ya kita tarik kuat kuat terus tahan eh, bermenit menit ya kayak orang nyelam penyelam alam nggak pakai tabung nyelam gitu kan ya tarik kuat kuat ya maka sebenarnya kayak ah. anda perenang, kalau kita berenang ya habis jarak jauh atau nyelam kan kita kayak ah. Itu kan kayak persiapan bingbob itu. Jadi semua orang yang perenang itu kayak ala bingbob. Tarik buang. Tarik. Bah. Bah. udah enak kan? Tarik, boom, nyelam, Itu kayak orang bimbo tapi ya tarik dulu ya karena mau panjang. ada juga boleh tarik dulu. Kalau bimbo sebenarnya mengajarkan tidak buang kuat-kuat. Buang secukupnya, tapi nahannya sekuatnya. Ya, bisa 3 menit, 4 menit, lama keramaan. Jadi sebenarnya olah nafas ini modifikasi modifikasi Hof. kalau Hof itu tarik buang tarik buang 30 kali lalu tarik buang udah gitu aja tahan dua menit 3 menit kalau anda sendirian di rumah boleh ya nggak usah pakai apa-apa tarik buang tarik buang dengan cepat tadi itu harus ya tarik buang tarik buang perutnya maju perut maju dada naik buang perut maju dada naik buang kalau langsung dada naik perut nggak bisa maju jadi nafas perut dulu seperti kalau ada dari lihat atau ini sarah sar tadi, ya saya tunjukkan perut saya maju, maju kempes, maju kempes, maju kempes, begitu emang ya. begitu masih semangat latihan ya lihat bimbol kalau dia olah nafas, tarik perutnya maju dada naik buang rabi bimbol selalu sambil tidur ya terbaik itu sambil tidur tapi kalau tidur ada yang pusing tidur ketiduran ya duduk aja ya mana yang nyaman buat anda, oke terima kasih selamat pagi selamat beraktivitas.